Tiba-tiba ada suara, suara cewek tertawa Terus suara cewek itu tepat di belakang gue bilang Gak nyampe-nyampe ya Pernah pas lagi ke WC bawah gedung 6 Lagi kelas pagi ada yang neplok di tembok pojokan Rambutnya ngejuntai panjang kukunya panjang Mukanya ketutupan terus bau darah juga Nemploknya di pojokan atas, deket langit-langit gitu Kayak di film-film eksternya Tiba-tiba sama-sama ada suara cewek Teriak tapi pelan Hei hei, mau kemana kalian? Tengok sini dong. <t> <gif> Kita yang cut dipanggilin terus lama-lama fokus dengerin. Tiba-tiba, kameranya gelap. Dirap... Oke, okay. nggak apa-apa kalau mau hadir, kalau mau nampak nggak apa-apa. Kamar aku diburin. Olen olen sayang. Oh, nah terus tiba-tiba ada yang nyolek. Tahu nggak? Pas habis nyolek, dia noleng. Tau gak abis itu kenapa? Abis dia noleh Astagfirullah! Astagfirullah! Astagfirullah! Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum kakak Subscribe for click this video and Welcome Mendingan nah ini f ini FA. ya allah jauh banget kalau mau ke ft <guluh> aku nyasar pakai virtual tour aja aku nyasar mas oke, oke. oke teman teman oke ini halte ya kita cari aja di sinilah teg jembatan teknik sastra. Oror banget menelusuri angkernya jembatan Texas UI halaman 1 Kompasiana. <tuh Mandarin> ya Allah. Ternyata udah udah banyak ceritanya. Misteri kuntilanak di jembatan Texas Oke okay, kita baca dulu dari dukun milenial dari Kumparan. Kalau gue mau balik ke kosan di Kukusan teknik atau kutek. Nah jadi kalau oke okay, dia, oh dia anak FIB ini dia. Jadi dari kalau mau dari kalau kalau mau kalau kita dari FIB mau ke FT atau fakultas teknik kita harus melewati jembatan ini nih. Nah namanya Makanya jembatan ini dikasih nama Jembatan Texas Teknik Sastra gitu. Nah karena FIB dulu adalah Fakultas Sastra Gitu loh, ini gitulah Lanjut ya cerita ya Kalau gue mau balik ke kosan, di Kukusan Teknik atau Kutek Gue harus ngelewatin satu jembatan dulu yang hubungin fakultas Fakultas aku di Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya atau FIB Ke Fakultas Teknik Namanya Jembatan Teknik Sastra atau yang bisa dikenal dengan Texas Jembatan ini belum terlalu tua sebenarnya. Dia baru dibangun sekitar tahun 2007. Bentuknya juga artsy. Oh, bagus banget emang. Jadi banyak warga yang suka foto-foto di sana kalau lagi weekend. Mungkin malah kalian juga pernah, tapi sumpah mending jaga sikap deh kalau lagi lewat situ, apalagi pas malam. Gue baru kelar numpang internet di kampus, itu jam 2 malam dan memang lagi sepi. Dia jam 2 malam dong, Mas. Ngapain ya? Saya WiFi. Iya sih, nyari WiFi, tapi kok Tamp sampai jam dua malam memang lagi sepi karena lagi libur semester genap. Walaupun gak terang benderang, pencahayaan cukup di jalan setapak dari Kansas ke jembatan. Paling gak, gue bisa lihat jalanannya, tapi sampai ke bibir jembatan gelap bener, bosku. <gulau> gelap bener, asli sekitar situ taman semua sekitar situ semua taman harusnya ya sekitar situ semua taman dan lampunya nggak banyak sekitar situ taman semua. taman semua taman semua, semuanya taman taman semua sekitar situ taman semua dan lampunya nggak banyak jembatannya sendiri kagak ada lampu sama sekali udah dibikinin rusak melulu <tuh> ya emang, emang bete emang tujuannya si Jin itu menggangguin gak afdol gitu kalau gak mati lampu pokoknya ini kita harus dibuat takut setakut takutnya udah dibikinin rusak melulu walaupun ada pusat pam gue gak tahu sebenarnya satpamnya pamnya ada apa gak sih di situ <tuk> satpam, emang ada pusat pam nah, di belakangnya musas itu loh emang ada pusat pam di situ ada di belakangnya pas itu pusat pam itu musas musola iya musola sastra kan iya pas banget itu di belakangnya <tuk> mana sih, kok aku nggak tahu? ya kamu jarang ngeliat soalnya nggak ngerti aku nah ini, ini dari FT, eh ini dari FBI nih liatnya nih ini dari FEB liatnya nggak ada lampu sekitarnya sumber dokumentasi pribadi anginnya kenceng malam itu Allahu akbar anginnya kenceng malam itu mungkin mau hujan gue pikir, mungkin mau hujan, gue pikir kan kayak gitu karena udah biasa begadang di kampus, ya gue santai aja. Nah, gue bakar lah tuh rokok biar gak nervous <laughs> Jalan cepet sambil nyanyi-nyanyi kecil. Udah tiga menit jalan gak nyampe-nyampe, sampai 5 menit mas. Sampai 5 menit gini nyampe-nyampe. Pusing gue kan. Padahal nggak jauh-jauh amat. Keringet gue dingin. kok gini sih dia celusnya. Keringet dingin gue mulai ngocor. Tiba-tiba ada suara, suara cewek tertawa Tiba-tiba ada suara cewek tertawa Dari kencang sampai pelan Cepet banget berubahnya Terus suara cewek itu Tepat di belakang gue bilang nggak nyampe-nyampe ya Ini <laughs> nih di jembatan ini Oke okay. Gue langsung lari kenceng sambil baca ayat kursi jak itu gue gak pernah begadang lagi di kampus, apalagi ngelewatin jembatan itu kalau sendiri. <laughs> dan ada yang seremnya lagi. ini cerita dari si pudut nih mas. jadi temennya dia ada yang malam-malam uh, juga nih, nggak tau malam maghrib gitu, pokoknya malam ya, nggak sore nggak pagi nggak siang juga. nah lewat, lewat jembatan itu kan, nah pas udah lewat jembatan itu sama dia sendirian juga. dia tuh nggak apa sih namanya? Dia nggak berani apa sih liat lihat depan dia tuh nggak berani liat depan gitu karena ya, ya udah baca-baca gitu kan baca-bacanya tuh gini astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah Kayak oke, waktu beli menuju terjebak dia bukannya nyebut-nyebut gitu karena astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah kayak gitu nah, terus tiba-tiba ada yang nyolek tau nggak, pas abis nyolek dia noleh tau nggak abis itu kenapa abis dia noleh Ya Allah itu kayak aku aku ketawa gitu loh, antara ketawa tapi kasihan tapi ya hitungannya ngeri juga gitu kan? Yang aku nggak suka dari kalau dari hantu tuh kayak gitu tiba-tiba nongol ngagetin dengan wajah anehnya gitu kan? Bayangin. Astagfirullah, astagfirullah. Astagfirullah berlak, aja gitu, ih, kan ngeri. Jenisnya jenis apa? Jenisnya? Jenisnya tuh kayak tanya si anak kecil nggak tahu. Aku lupa, pokoknya dia tuh kayak nggak uh, mungkin cewek juga sih lompat-lompat kayak gitu kan Oke asafir lah, lah, kayak gitu-gitu mas Udah ya, udah lama Oke, okay, kalau oke okay, nanti kita lanjut ke uh, part lain yang mungkin lebih seru kali ya Gak cuman di FIBUI Mungkin temen teman dari FT atau mungkin dari Yang angker mana sih? Yang banyakan ini Yang deket sama ini, deket kuburan Mikun, itu farmasi Itu banyak banget cerita tuh pasti harusnya Ya. Terus, Terus sama rektorat pak. Tuh kan deket rektorat juga kan Formasi ya Formasi FB, FB, pak. Ya. FB pak FB pak tuh yang mana ya Aku ya, lupa Di kuburan bikun, ya. Eh ya, itu di, kuburan di kuburan bikun juga ya, ya. Aku lupa Kalau misalnya uh, Oke okay. Terima kasih udah nonton sampai habis. Kalau Buat yang pengen penasaran Aku punya banyak cerita lagi nih Pengen banget diceritain lagi Coba komen pengen fakultas apa juga atau mungkin karena punya cerita-cerita horror yang udah di apa ya udah dialamin sendiri mungkin boleh share di bawah oke okay, aku tunggu ya oke okay. udah kalau kayak gitu Mas, ya. oke okay. oke okay, terima kasih udah terima kasih udah like video ini nonton video ini sampai habis. dan terima kasih buat yang udah kasih komen di bawah apapun itu insya allah aku balas insya allah aku akan reaction komen-komen itu dan thank you.